Mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengenal burung yang satu ini. Ini adalah burung hantu. Burung hantu termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang beraktivitas secara aktif pada malam hari. Burung hantu memiliki suara yang unik dan terdengar seram, padahal ia memiliki bulu yang unik dan menarik. Dinamakan burung hantu, karena burung ini terkenal dengan matanya yang besar dan lehernya yang bisa berputar. Kemampuannya ini terlihat menarik dan misterius untuk manusia. Berikut adalah fakta unik dan menarik dari burung hantu. 1. Terbang Tanpa Bersuara Salah satu fakta yang dimiliki burung hantu adalah dapat terbang tanpa mengeluarkan suara. Desain sayap dan bulu yang sudah dimilikinya membuat burung hantu bisa terbang tanpa diketahui. Sayap utama burung hantu memiliki bentuk bergerigi seperti sisir, yang berfungsi untuk memecah turbulensi udara sehingga tidak menimbulkan suara ketika terbang. Sedangkan bulu pada sayapnya memiliki tekstur yang sangat lembut, sehingga dapat menyerap suara desiran dari sayap utamanya. Kemampuan terbang burung hantu tidak bisa disepelekan, karena ia bisa terbang sejauh 64 km tanpa suara sekalipun. Dengan kelebihan dan kemampuannya ini, burung hantu bisa berburu mangsanya dengan mudah. 2. Leher dapat berputar sampai 270 derajat Fakta unik lainnya dari seekor burung hantu adalah lehernya dapat berputar sampai 270 derajat. Ini dikarenakan leher burung hantu memiliki 14 tulang, atau dua kali lipat dari jumlah leher manusia. Rongga pada leher burung hantu juga berukuran besar, sehingga ketika kepala maupun lehernya berputar, aliran darah tetap lancar menuju otak. Walaupun mata burung hantu tidak bisa bergerak bebas, kemampuan menakjubkan dari lehernya ini dapat membantu dalam berburu mangsanya. 3. Tidak memiliki bola mata Jika kebanyakan hewan memiliki bentuk mata layaknya seperti bola, maka burung hantu merupakan hewan yang tidak memiliki bola mata. Mereka mempunyai mata seperti tabung yang ditahan oleh sklerotik rings. Maka dari itu hewan ini tidak bisa menggerakkan mata mereka untuk melihat sekeliling. Burung ini memiliki penglihatan binokular yang artinya mereka dapat melihat objek dengan kedua mata pada saat yang sama. 4. Mempunyai telinga yang luar biasa. Selain mempunyai sayap dan mata yang unik, hewan yang satu ini juga mempunyai telinga yang luar biasa. Beberapa burung hantu memiliki telinga berjumbai yang sekilas mirip dengan rubah. Tetapi... Telinga berjumbai tersebut bukanlah telinganya. Telinga yang sebenarnya hanya berupa celah di sisi kepala mereka. Bentuk telinga burung hantu juga termasuk unik, yaitu, asimetris, atau tidak sama antara kanan dan kiri. Biasanya posisi telinga kanan lebih tinggi dibanding telinga kiri. Masing-masing telinga burung hantu bisa mendeteksi frekuensi bunyi yang berbeda. Burung hantu menggunakan perbedaan waktu dan nada suara untuk mengetahui letak mangsanya. 5. Memiliki Mata Palsu Burung hantu memiliki bulu hitam di belakang kepala yang menyerupai bentuk mata. Mata palsu ini bisa membantu burung hantu untuk mengelabui pemangsa atau musuh 6. alami mereka. Memiliki jari yang berlawanan Burung hantu memiliki empat jari, dua jari terletak di depan dan sisanya terletak di belakang. Hal ini mempermudah burung hantu dalam menangkap mangsa. 7. Tubuh burung hantu betina lebih besar Burung hantu betina memiliki ciri tubuh lebih besar dibanding burung hantu jantan. Namun... Karena memiliki bentuk tubuh yang kecil, burung hantu jantan lebih cepat saat berburu. 8. Bisa berenang Salah satu jenis burung hantu yang bisa berenang adalah burung hantu bertanduk. Sayapnya yang kuat bisa membuatnya berenang. Hal ini akan sangat membantu burung hantu saat menangkap mangsanya yang ada di laut. Setelah menangkap mangsa, burung hantu akan berenang menuju ke pantai dan mengeringkan bulu sebelum terbang. 9. Beraktivitas di siang hari. Meski dikenal sebagai hewan nokturnal, ternyata ada beberapa jenis burung hantu yang biasa beraktivitas di siang hari. Beberapa jenis burung hantu yang beraktivitas saat siang hari adalah Great grey Owl, Northern Pygmy Owl, dan Northern Hawk Owl. Beberapa jenis burung hantu tersebut biasa berburu di siang hari dan tidur ketika malam. 10. Bukan binatang peliharaan. Pada dasarnya, burung hantu adalah hewan liar. Selain itu ada beberapa jenis burung hantu yang masuk ke dalam jenis hewan yang dilindungi. Beberapa negara membuat kebijakan bahwa siapa saja yang ingin memelihara burung hantu, harus memiliki izin dari pemerintah. Bahkan di Amerika, burung hantu tidak boleh dipelihara oleh individu. Burung hantu hanya boleh dirawat oleh orang-orang yang memiliki izin untuk melakukan rehabilitasi serta pengembangbiakan Semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik subscribe, like, dan bagikan pada teman-teman Anda semua. Terima kasih.